nanti yang kita bisa hadir mapping bisa lihat di rekaman ya di percobaan dan peluang suatu kejadian nah ini disini sudah dijelaskan di setiap proses yang menghasilkan suatu kejadian itu disebut percobaan jadi misalkan kita melemparkan sebuah dadu sebanyak satu kali, maka hasil yang keluar adalah 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan ini disebut ruang sampel. Sedangkan hanya kejadian yang diinginkan itu dinamakan titik sampel. Atau setiap hasil dalam ruang sampel itu disebut dengan titik sampel. Misalkan muncul angka 1, muncul angka 2 dan seterusnya. Kemudian simbol dari banyaknya anggota dalam S. Dalam ruang sampel dinyatakan n(S). Ya, n kecil buka kurung S. Kemudian rumus yang digunakan untuk peluang kejadian peluang A adalah n(A) titik sampel dibanding dengan ruang Banyaknya ruang sampel n Contoh, suatu mata uang logam dilempar satu kali, berapa peluang munculnya angka? Ruang sampelnya adalah angka atau gambar, ada dua. Kejadian A adalah muncul angka. Di sini terjadi. di kejadian A hanya muncul satu kali yaitu A, maka A sama dengan, NA-nya sama dengan satu. Jadi peluang A sama dengan NA dibanding NA, itu sama dengan setengah. Ada pertanyaan? Nah, untuk seterusnya silakan nanti dipelajari, dibaca lengkap, dirangkum dan frekuensi harapan. Frekuensi harapan yaitu peluang A dikalikan banyaknya percobaan. N ini banyaknya percobaan. Contoh sebuah dadu mata bermata enam dilakukan sebanyak 360 kali. Nnya nah, adalah 360. Berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu prima? Kita tentukan peluang muncul prima. Bilangan prima pada dadu 2, 3, 5. Maka ada NS-nya ada 6 maka peluang A 3 per 6 atau sama dengan 1 jadi frekuensi harapan peluang A dikalikan banyaknya percobaan sama dengan setengah kali 360 sama dengan 180 untuk sendok selanjutnya silakan dipelajari kemudian kepastian dan kemustahilan nah, ini tulus sudah saya jelaskan di kelas Dikatakan mustahil jika peluangnya nilainya nol dan kepastian pasti nilainya satu. Jadi nilai peluang antara 0 sampai dengan 1. Dan komplement. Komplement itu adalah rawan dari suatu kejadian. Menentukan nilai peluang komplement, satu dikurangi peluang kejadian yang ditanyakan. Misalkan dilakukan pengundian dua uang logam seratus rupiah sekaligus berapa peluang tidak diperoleh angka seratus? Nah, Di sini peluang muncul, jadian muncul angka seratus karena dua uang logam berarti gambar angka kita cari yang muncul. Angka, di sini ada 3, GA, A, angka-angka. Sehingga peluangnya adalah 3 per 4. M, komplement kejadian muncul bukan angka 100. Jadi kejadian tidak muncul angka. Ini nanti muncul angka minimal satu. Itu nilainya. satu dikurangi muncul angka gambar angka gambar angka-angka artinya di sini muncul minimal ada angka 101 sehingga nilai komplemen dari kejadian muncul bukan angka 100 adalah komplemen dari muncul angka 1 dikurangi 3/4 sebentar kejadian majemuk nah ini yang kembali tadi bahas di kelas Peluang kejadian yang sering lepas, jika irisannya kosong, tidak punya irisan. Maka peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Ini dibaca peluang A atau B. Contohnya bisa dibaca sendiri. Kemudian, peluang bersyarat, Ini bersyarat, jika A dan B adalah kedua jadinya dua kejadian dalam ruang sampel S dan peluang A tidak sama dengan nol maka peluang bersyarat dari B yang diberikan A didefinisikan sebagai berikut peluang kejadian B jika A sudah terjadi maka peluang A irisan B atau peluang A dan B dibagi peluang A itu syaratnya yang sudah terjadi Contohnya, ini sudah ada, silakan nanti di pelajari. Nah, contoh -contohnya. kemudian kejadian saling bebas, stokastik. yaitu kejadian saling bebas, tidak ada hubungan antara kejadian A dan kejadian B, atau kejadian yang satu dengan kejadian yang lain. Itu kejadian saling bebas. Nah, rumus yang digunakan peluang peluang kejadian saling bebas peluang A dikalikan peluang B atau di sini peluang G1 dan G2 adalah peluang G kali G1 dikalikan peluang G2. Ini, peluang kejadian saling bebas. Nah, contoh-contohnya silakan nanti dipelajari. Nah, di sini ada latihan, silakan dicoba. Jika ada Kesulitan, silakan bertanya Sekian yang dapat saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silakan fotonya ditampilkan buat dokumentasi absensi yang hadir saat meeting atau kameranya diaktifkan. Nanti saya dapat nilai tambahan, silakan. Jangan lupa ya tugasnya nanti dikerjakan, sudah saya screenshot, seperti yang hadir, hanya ada empat anak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Silahkan yang kita bisa mengikuti, meeting bisa lihat hasil rekamannya nah, Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum